Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi beliau mengatakan Barang siapa yang membaca salat ini Dia akan dibukakan pintu rezeki Keran rezeki Sebagaimana dia membuka Air zam-zam dari zaman Nabi Ismail sampai yaumil kiamah Ini enggak akan diputus-putus oleh Allah Mau enggak Saya baca, habis itu nanti Dibaca ulang ya, diikutin ya Ya Rabbi salli ala Muhammad وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير sebagai Sebagaimana kami dijazahkan oleh guru-guru kami Maka salawat ini kami jazahkan pula kepada antum semua Ini salawat dibacanya kapan? Dibacanya setiap habis asar 10 kali Habis subuh 10 Ya, dibaca Insya Allah, Allah kasih kesempatan buat kita menikmati rezeki yang berlimpah dari Allah Amin, ya Rabbal. Amin. Sebagaimana Allah turunkan tetesan air hujan di siang hari ini, Allah begitu juga sebanyak inilah dosa kita diampuni oleh Allah. Sebanyak air hujan yang diturunkan di siang ini, begitu juga Allah curahkan rahmat kita sebanyak ini Allah berikan kepada kita. Pahala yang berlimpah juga oleh Allah. Amin. Ya Rabbal.